Assalamualaikum Salmed, kenalan dengan aku Mimi di acara podcast perdana kita tentang masalah emang ada gitu ya. Jadi di sini sebelum lanjut lagi cerita podcast kita tentang masalah emang ada ini, Mimi mau kenalin dulu nih di sini Mimi ada Cindy, Assalamualaikum. juga Mbak Inka Assalamualaikum. yang akan membantu kita uh, memberikan wawasan ya tentang kenapa sih. Kita tuh selalu menganggap bahwa hidup kita ini selalu ada masalah, gak habis-habis masalahnya itu. Ini podcast kita nih, kita ambil masalah emang ada, itu karena rasanya, aku aja tuh rasanya kayak masalah tuh gak habis-habis ya mbak. Scene gitu. Tuh, aduh bener-bener deh masalah hidup itu gak ada habisnya. Ya apalah-apalah semua jadi masalah gitu rasanya ya. gitu, gimana bener, sih? Bener banget nih, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, tuh masalah aja yang ada <laughs> ya kan, sama anak, lah, sama suami, lama kerjaan, pokoknya masalah aja gitu kan. Bener ya, ya. itu rasanya kan bener-bener gak habis-habis gitu bener. kan, kayaknya capek ya. ya, bangun tidur kayak tadi hmm. lo bilang, bangun hmm. tidur sampai tidur, ...mikirinnya masalah iya, terus kenapa iya. sih? Dan itu gitu. ngeganggu banget gak sih iya, masalah hari-hari itu? Iya gak sih? Gitu, jadi kan? runcing, jadi <laughs> males, jadi kesal mulu ya? Kesel melulu, <laughs> bete mulu, bete gitu, kan? mulu. Nah, berikan podcast kita masalah bukan eh masalah emang ada. Ini menarik banget sih kita kita sebenarnya di sini cuma mau berbagi wawasan tentang masalah itu. Kenapa sih harus kita menganggap masalah itu jadi masalah hidup sehari-hari? Padahal mungkin bisa aja ya, sebenarnya masalah itu nggak gak masalah gitu ya Mbak Inka ya. ya. Nah ini agak nekat kali ya kalau soulmate pikir, kenapa sih ini podcast kok ngambilnya tentang masalah gitu. Gitu nekat banget gitu. Nah ini makanya Mimi mau ngobrol nih. Ada Mbak Inka yang mungkin bisa lebih bantu kita jelasin kenapa sih kita ngambilnya podcast ini pas tentang masalah gitu Mbak. <laughs> Mbak dong, Mbak. Yes, ya. Emang iya ya, soalnya kayaknya setiap orang hidupnya tuh penuh masalah gitu. Oh, yeah. Bahkan ada ada persepsi orang yang bilang yang namanya hidup nggak mungkin kalau nggak ada masalah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Nah, jadi ternyata kita tuh harus ngerti dulu ya bahwa sesuatu itu menjadi masalah karena sudut pandang yang dimiliki. Gitu. Itulah kenapa ya ada orang yang menganggap sesuatu itu masalah tapi orang lain enggak tuh buat dia nggak ada masalah berarti kan sudut pandang yang dimiliki setiap orang ternyata beda-beda ya. gitu nah jadi memang artinya kalau kita ngerti ini berarti kalau kita bisa merubah sudut pandang kita berarti masalah ya emang ada kan gitu kita pengen seperti orang-orang yang kalau masalah ini dia lihat dia gini ah nggak masalah buat gue kan kita pengen hmm, begitu iya, iya, di setiap iya, iya, masalah iya, iya. kan gitu ya nah di lapangan tuh memang sudut pandang tuh banyak sudut pandang banyak banget mungkin ini teman-teman banyak tidak menyadari ya soulmate juga ya pasti nggak menyadari oh itu namanya sudut pandang sudut pandang aku sudut pandang istri sudut pandang anak itu beda-beda loh sudut pandang orang tua Sudut pandang temen, sudut pandang ustadz, ustadz A dan ustadz B aja. Sudut pandangnya beda-beda. Nah, bisa nggak teman-teman ngerasain nih? Solometya, artinya kalau diringkas nih, sudut pandang tuh ada tiga: sudut pandang lingkungan dan sudut pandang positive thinking dan sudut pandang spiritual. Nah, kalau sudut pandang itu ya memang beda-beda. Nah. Di sini nih, kenapa kita bikin podcast ini? Gitu, mm -hmm. kita tuh pengen gitu ya, menawarkan ada sudut pandang yang membuat begitu kita lihat masalah. Emang ada? Mm -hmm. Nah, kita pengennya ada, kita pengennya merubah gitu loh. Kita merubah menawarkan sudut pandangnya ya, sudut pandang ada loh, sudut pandang yang bisa membuat kalau kita ngeliat masalah terus pakai sudut pandang ini, kita gini. Emang ada malah masalah. Jadi gak masalah gitu? Tidak gitu ya, ya. masalah, hmm, hmm. gitu. Hmm, hmm. Dimana? Ya itu sudut pandang yang mana? Nah, kalau kita persta dia ada tiga sudut pandang, e, pelingkungan, sudut pandang positive thinking, sudut pandang spiritual. Aku menawarkan, kita menawarkan tuh sudut pandang spiritual. Artinya sudut pandang ini semua orang bisa pakai. Artinya e, sudut pandang ini. Walaupun orang ini sakit, dalam kondisi sakit dia bisa pakai. Dalam kondisi sehat dia bisa pakai. Tua dia usia tua dia bisa pakai. Usia muda dia bisa pakai sudut pandang ini. Dia dalam kondisi miskin dia bisa pakai. Kondisi kaya dia bisa pakai. Jadi sudut pandang ini semua judulnya cuma satu, yang namanya manusia kita Pasti bisa pakai. Siapapun Siapapun asal itu. dia mau. Cuma itu aja. Asal mau. Nah, asal dia mau. Nah, hmm. Jadi, sudut pandang yang lain boleh nggak? Boleh-boleh aja, silakan aja. Cuma kan, dengan ini kita melihat gimana ya, melihat masalah itu. Jadi, emang ada masalah gitu hmm. kenapa sih? Gitu kan, jadi enak hmm. gitu sih. Nah, hmm. jadi, tadi kan Mbak Inka kan bahas masalah sudut pandangnya nih, Mbak. Gitu. Hmm. Nah, aku tuh sebenarnya sih, Mbak, dari sudut pandang itu kan eh, kayak tadi Mbak Inka bilang, masalah, emang ada gitu hmm. kan ya? Tapi sebenarnya masalah itu sendiri tuh. Apa sih, Mbak? Gitu, kenapa sih kita tuh bisa nganggap itu jadi masalah buat kita selain oh. dari si sudut pandang itu? Tuh, gimana tuh, Mbak? Maksudnya ya. tuh gimana tuh? Yang kita mengatakan sesuatu itu masalah, ya, hmm -hmm. kembali lagi tergantung sudut pandangnya. Oke, okay. kalau persepsi sudut pandang lingkungan, lingkungan itu sesuatu yang tidak sesuai keinginannya, itu dia hmm. bilang masalah. Lalu, eh, apa namanya? Sesuatu yang menyusahkan, dia anggap itu masalah. Dia katakan itu masalah. Sesuatu yang dianggap buruk, dia bilang masalah. Oh, nah okay. Jadi itu masalah Masalahnya kalau sudut pandangnya ya. belakangnya dari lingkungan. Kalau positif thinking, sesuatu yang dianggap positif, lalu tiba-tiba dia menghadapi ternyata yang positif itu negatif, dianggap itu masalah. Gak sesuai. gak sesuai dengan ekspektasinya, Wah, ekspektasinya yang dia pikir itu positif. Mm -mm. Begitu dia, ternyata, begitu ternyata dia sen. hadapi itu mm. adalah negatif. Buat dia itu masalah, jadi masalah. Jadi buat masalah. Masalah. masalah bisa gak kebayang sesuatu yang tidak aku inginkan terjadi ketika terjadi itu masalah. Bisa gak ngerasain? Coba bisa gak ngerasain. Hmm. Saya pengen ini tiba-tiba jadi itu orangnya gimana? Gak sesuai ya. keinginan ya. selama Sari. ini sih emang stresi pastinya kalau paling ya. minim benar hmm. gak gak gitu Iya ya. jadi kan masalah sebenarnya kan menyebabkan semua rasa yang nggak enak kan iya kalau kesel sedang marah kecewa Betul. kan itu kan kenapa mm. karena menganggap ada masalah iya karena nggak gitu. sesuai sama yang aku mau, ya. gitu kan? Iya. Hmm. Kalau sudut pandang yang satu lagi yang spiritual jelas, kalau dia meng, uh, ada sesuatu yang nggak sesuai keinginan, dianggap itu satu ujian. Nah, kalau hmm. orang ngerasa ini ada ujian, pasti dia pengen lulus ujian. Iya. Hmm. Nah, kayak kita sekolah ya, mbak ya. Kita sekolah, iya, jadi kalau orang merasa itu lulus ujian, pasti dia jadinya mau belajar. Hmm. Itu hmm. atau dia bisa juga menganggap ujian itu untuk dia memperbaiki diri, akhirnya jadi dia nggak hmm. sibuk, e, sibuk kecewa, visi, ya. tapi dia sibuk <laughs> untuk, untuk memperbaiki dia, diri ya. Nah contoh nih Mbak Inka, misalnya nih ya, ya. aku ya. aja nih, aku mm -mm. nih ke Mimi aja kan sebagai ibu gitu ya, mm. terus udah nggak punya ART juga di rumah mm. gitu kan, Mbak punya apa ART? ART, yeah. nah, terus kan Kadang-kadang untuk ngerjain rumah, masak deh paling gampang gitu. Udah anak kalau jam sekian minta makan, tapi dimintain tolong. Ada aja alasannya gitu. Nah ini yang lucu gini mbak. Waktu itu jadi aku minta tolong kan. Bantuin di dapur gitu. anakku aku selalu bilang, kok lagi belajar nih? kalau lagi belajar? Gitu kan. Oke lah. Oh lagi belajar. Pinter nih anak gue gitu kan ya mbak. Berkali-kali kayak gitu. Satu hari aku butuh banget lah istilahnya. Aku mau kamar, aku ceklah kamarnya dia. Dia tiktokan, Jo Bamba yang katanya belajar gimana sih? Gitu kan? Yang terus terang aku kaget lah, katanya belajar, oh, tiktokan dimintain telang Mimi gitu kan? Wah itu sih aku marah sih Mbak langsung gitu maksudku. Gila ya sama, ini ternyata gue diboongin sama orang tua, gitu Mbak. Yeah, yeah, yeah. Itu masalah kan Mbak? Berarti buat yeah, aku, yeah. buat sekarang nih? Uh, berarti persepsi Mimi anak tuh harus apa? Harus nurut dong, nah. bantuin orang tuanya yeah. Kan kalau dalam hal ini, karena yeah. kita tolong kan? Yeah. Kita dibantuin, yeah. misalnya dia nurut jadi ya? Kan? Berarti Maku kan Mimi suka. pakai persepsi lingkungan oh, Persepsi okay. lingkungan itu kan anak harus nurut hmm. Persepsi lingkungan <laughs> itu <laughs> kan yes. positive thinkingnya apa? Kan dia belajar, jadi gak marah Besoknya Bantuin dong nak gini-gini. Aku belajar terus pintunya ketutup. Oh belajar, itu kan? makhluk maklum. maklum. Mm -hmm. Begitu dibuka itu namanya positive thinking. Oh, Jadi mam aku okay. belajar. Oh iya dia nggak mau bantuin saya karena dia belajar. Itu namanya mm -hmm. e, mereka yasa hati supaya tenang. sehingga nggak marah. Tapi begitu si, buka pintu thinking. dia mm -hmm. ternyata mm -hmm. tidak. Jadinya marah. Itu positive thinking tuh dampaknya. Temporer gitu, oh, itu sudut pandang ya, nah, Mbak? Ya, itu namanya sudut pandang. Jadi, kita harus kenal. Hmm. Oh, jadi itu sudut pandang penting banget, gitu. karena dia menyetir seluruh perilaku kita. Gitu nih, aku sekarang Cindy ya, Cindy. Sebenarnya nih, sebenarnya ini sesuai dengan podcast kita. Kan, kita mau membantu orang menggeser sudut pandang. Menggeser ceritot ke mana aku, Mbak? Aku banyak kan masalah, Tolong. <laughs> Mbak, sekarang masalah nah, Cindy ya? Oke, okay, oke, okay, banyak masalah masalah ya? Banyak. Tadi udah dibilangin dari anak. Oke, oke, oke. stop masalahnya. Pokoknya masalah <laughs> okay, Mbak, masalah okay. Cindy sekarang sama anak. Hmm. Again. Anak, anak. Hmm, ya. Okay. Yes. Hari ini kayaknya lho, kita ini anak, ini anak ya ini. masalahnya oh, ya. Okay, okay. banyak okay. kan soalnya. Anak yes. aja banyak masalah ya. Anak aja Iyi, Bayangin ya. tuh, okay. baru satu ya. Baru satu. Uh. Sekarang Cindy gini, masalah anak aku adalah dia senang banget main gadget. Jadi setiap kali disuruh belajar jadi males. Disuruh bergaul sama teman-temannya di luar jadi males. Karena udah senang bergaul sama teman-temannya online. Hmm. Aku tuh kesel gitu loh Mbak. Maksudnya, aduh deh gitu loh maksudnya please deh gitu kan kamu tuh harus belajar kamu kalau nggak belajar kamu gimana mau naik kelas pokoknya yeah, yeah. aku tuh segala macem deh aku utarain gitu sama anak aku lama-lama tapi dia jadi makin kesel gitu loh mbak sama aku dia yang kesel aku juga tambah kesel <laughs> gitu gimana dong berantem enggak? berantem yeah. akhirnya jadi berantem dan yeah. itu terus begitu terus begitu terus begitu sampai akhirnya aku jadi yang udah deh terserah kamu deh gitu tgp gitu ya ah -ah. Gimana tuh? Iya, kalau gitu berarti kita lihat dulu ya. Sudut pandang aku ingin membuktikan bahwa segala sesuatu itu tergantung sudut pandang. Ya, aku mau nanya nih, ama. Jadi, menurut uh, Cindy, sudut pandang Cindy, anak tuh harus apa? Anaknya, ha anak harusnya mau nurut kalau aku kasih tahu. <laughs> Mau Terus, belajar, kan aku mau belajar bukan main Aku okay. kan lebih tahu apa yeah. yang baik buat anak aku. Benar mm -hmm. dong? Iya, yeah, betul dong. Iya yeah, kan? Betul. Itu kesalahannya di mana? Oke, okay, berarti menurut sini anak tuh harusnya nurut. Oke. Okay. Sama. <laughs> Sama ya ternyata iya, kita ingin ya. keinginannya. Berarti aku punya sudut pandang yang lain ya kan? Hmm. Nah, yang aku tawarkan selalu spiritual. Kenapa? Karena memang kita kan hidup memang ...harus menggunakan sudut pandang yang cocok ya, artinya tuh yang cocok apa sih? Yang cocok tuh yang bikin kita tuh enak, hmm. betul nggak Kan cocok, jadi pas, fit ya, sama ya. kita gitu. Mm -mm. Nah, kalau sudut pandang spiritual, anak tuh cuma dua. Anak itu cobaan sama anak itu titipan, udah nggak ada yang lain. Anak itu cobaan dan anak coba. itu titipan. Anak itu titipan, persepsinya itu. Artinya apa? Kalau yang namanya anak cobaan, yang namanya cobaan itu enak apa enggak? Enggak, yang, enak yang namanya iya cobaan sih. itu pahit enggak? Iya sih. Yang namanya cobaan itu nyebelin enggak sih? Nah, sekarang ada anak nih nyebelin, bener apa enggak? Bener. Sesuai enggak? Sesuai ya, ya mbak. Sesuai dia sebagai ujian ya mbak? Memang dia memang cobaan, anak tuh cobaan berarti anak itu memang harusnya nyebelin gitu nah jadi kalau misalnya, anaknya baik-baik aja ya bersyukur dong kalau anak-anaknya anak yang nggak baik-baik aja ya wajar bersyukur. dong oh, ya sama okay. misalnya gini ya, nih ya. kita di rumah nih di rumah kita punya bangket tikus hmm. tikus kalau lobang tikus bau, bau apa bau, bau apa wangi lana. bau bau nah ada bangket tikus nih eh kita pun dapat bangket tikus wangi banget Aneh ya kan kita gini dong <laughs> ya allah alhamdulillah dapat bangkit tikus ini <laughs> <bangi> kan? <laughs> tapi begitu bangkit tikusnya bau kita bilang apa ya iyalah ya, itu tikus gitu, gitu ya. ya begitu ya. seperti itu jadi memang sudah diinformasikan kepada kita bahwa anak tuh cobaan jadi selama kita hayat di kandung badan selama nafas berarti hidup kan hmm -hmm. anak itu tetap cobaan setiap masalah Solusinya, Solusinya mana? Oh iya ya. Hmm. Iya gitu. Jadi gimana aku cara menghadapi anak itu ya? Mesti dengan nah, sudut pandang berarti itu mbak. Kitanya ya mbak Boleh-boleh ya. ya. aja kan pilih. Ujian, yes. eh, uh, eh, ujian yeah. ya. Yeah. Ujian, ujian dan titipan. titipan. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya Solmat.